Selamat berjumpa kembali dan selamat datang Masih bersama kami JP Channel Baik untuk uh, kesempatan kali ini kami akan mencoba update ya Video tutorial terbaru dari kami Tentang uh, cara atau solusi Realme C2 Terkunci pola atau terkunci sandi ya Dan untuk Realme C2 ini atau RMX 1805 ini Menggunakan prosesornya uh, Qualcomm ya di, uh, memang ada ada ada beberapa varian uh, prosesor antara MediaTek dan Qualcomm ya di, di device Real, uh, realme atau uh, device Oppo ini <coughs> dan kami gunakan di sini adalah uh, flashing toolnya menggunakan uh, username dan password ya. Uh, jika Anda berminat untuk uh, menggunakan jasa remote flashing kami Silahkan uh, nomor kontak person kami sudah ada uh, di link deskripsi video <tuh> Baik Dan sebelumnya silahkan luangkan aku waktu Anda sebentar untuk subscribe channel kami uh, Berikan komentar Anda dan jangan lupa ya untuk uh, tekan gambar loncengnya Agar Anda bisa mendapatkan <tuh> notifikasi update terbaru dari kami JP Channel Oke okay. kita lihat saja device nya nah ini adalah device uh, realme uh, realme c2 ya namun di sini stikernya sudah uh, sudah hilang atau sudah sudah enggak ada ya nah, uh, jika anda uh, ragu uh, realme device realme anda itu tipe berapa silakan anda uh, nyalakan dulu device-nya seperti ini ya ini hanya uh, tutorial biasa saja kita tunggu sampai device ini bisa uh, bisa kebuting awal namun terkunci ya terkunci sandi atau terkunci pola ini kunci pola ya nah. nah untuk Anda yang belum memahami uh, atau belum tahu tipe device Realme Anda itu tipe berapa silahkan Anda uh, sentuh pada bagian menu panggilan darurat untuk bahasa Indonesia dan untuk bahasa Inggris emergency call ya kita coba sentuh Nah setelah itu coba dial saja bintang pagar 899 pagar nanti akan muncul menu seperti ini setelah itu Anda coba uh, sentuh bagian software version dan ini adalah uh, tipe device realme Anda di sini ada uh, versinya itu RMX 1805 EX ya seperti ini jadi silakan ada download filenya sesuaikan dengan device Anda baik nah apabila uh, device ini kita coba wipe Mungkin device ini akan meminta uh, Password lagi ya Nah seperti ini nanti contohnya Kita coba masuk ke menu recovery dulu coba kita wipe data ya Nah seperti ini nanti meminta password kembali jadi kita uh, percuma saja untuk bisa mau wipe atau full wipe uh, pada langsung pada device nya uh, otomatis kita harus melakukan flashing ulang saja uh, sekali lagi bagi Anda yang berminat menggunakan jasa remote kami silahkan hubungi nomor kontak person kami yang sudah kami sediakan di uh, link deskripsi video baik kita coba langsung saja ya uh, apa proses device ini kita lihat filenya dan nah, ini adalah mmsn.dolotool yang membutuhkan login uh, out atau uh, membutuhkan username dan password ya dan ini adalah filenya file, file uh, Oppo uh, realme c2 baik kita coba buka toolnya nah, akan uh, tampil seperti ini setelah itu kita klik start klik dan kita coba koneksikan device-nya ya ke PC ambil menekan kedua tombol volume ini kita coba tekan dulu lalu sambungkan device-nya nah proses flashing berjalan kita coba tunggu saja hasilnya Apakah ada error kalau ada error kita coba ulangi lagi ya Mudah-mudahan uh, prosesinya lancar seperti yang anda lihat ya di sini uh, tampilan uh, MSM download tool sudah ada keterangan download sukses ya dengan warna hijau muda seperti ini narakan bahwa uh, proses flashing Oppo uh, realme c2 ini sudah uh, kelar sudah selesai dan device sudah ribut ya seperti yang uh, anda lihat kita coba stop dulu lalu kita close baik kita coba lihat ya device-nya paskan dulu device sudah booting awal ya untuk kita coba setting dulu agar device ini bisa masuk ke menu home screen realme c2 terkunci akun pola atau terkunci akun sandi menggunakan msm download tool ya yang membutuhkan username dan password jadi eh, sekali lagi kami informasikan untuk eh, anda ya eh, bagi yang berminat menggunakan jasa remote flashing kami silahkan kontak person sudah ada eh, sudah kami sertakan di link deskripsi video dan sekali lagi kami informas, eh, informasikan sangat penting sekali ya Walaupun uh, anda menemukan file dengan flashing toolnya yaitu QPST atau QFile, ya saya sarankan uh, silakan anda uh, ambil resiko sendiri ya, karena kebanyakan 99% apabila anda menggunakan toolnya QFile, device akan mati total atau hanya terbaca MTK USB Port kalau MediaTek ya. Dan untuk Qualcomm hanya terbaca 9008. Jadi lebih amannya silahkan uh, gunakan jasa remote flashing kami. Baik uh, demikian yang sudah kami sampaikan uh, pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Um, tekan gambar loncengnya dan uh, jangan lupa juga untuk like dan juga sharenya ya. Terima kasih dan salam.